Untuk uh, baju yang kita sudah siapkan dan untuk memasang uh, lengan baju ini, memang lengannya ini lebih besar ya di sini. Makanya, dalam kita menjahitnya itu, kita harus uh, kasih jahitan di dekat radernya ini yang berwarna merah ini yang sudah diradar, dan ini yang hasil jahitan untuk membantu dalam proses menjahit lengan nanti nah setelah sudah dijahit nah ini namanya uh, jahitan yang akan membantu kita dalam proses menjahit lengan ya nah setelah kalian tadi sudah Jahit di tepi-tepi radarnya itu. Nah, ini benangnya kita tarik secara perlahan agar menjadi kerutan, dan kerutannya ini akan membantu kita dalam proses menjahit uh, lengan yang akan kita jahit. Nah, seperti ini kita tarik secara perlahan-lahan, jangan sampai putus benangnya. Setelah itu, kita ratakan agar semuanya juga membentuk kerut dan gitu juga sebaliknya yang di sebelahnya kita kerutkan nah setelah itu uh, kita untuk proses menjahitnya ini Nah kita temukan tulang yang ini nah tulang ini dengan tulang yang di lengan kalian yang sudah dijahit itu nah jadi Ketemu ya di sini, kita ketemukan dulu agar nanti enggak mereng. Nah, seperti ini, kita pentul agar dia rapi. Jangan sampai dia bergeser ya di sini. Nah, ini dia seperti ini. Jadi, tulangnya ini ketemu dengan tulang lengan yang tadi. Nah, seperti ini dia. Nah, intinya itu di sini ya, dia harus ketemu. nah setelah itu kita jahitnya yang tadi kita yang tadi ini ya yang tulang ketemu tulang itu kita jahit secara rapi yaitu kita ikuti garis merah yang disebut dengan radar tadi ya yang warna merah itu radar agar rapi jadi radar ketemu radar jangan sampai ada yang terlipat ya di sini agar nanti hasilnya juga bagus Nah, setelah, setelah itu yang tadi e, jahitan yang membantu kita untuk membuat lengan tadi itu kita buka secara perlahan dengan alat pembongkar ini. Nah, setelah dibuka itu jangan sampai kena ke kainnya agar tidak bolong ya kainnya. Jadi harus pelan-pelan disitu harus hati-hati ya disitu. Cara yang kedua dalam menjahit lengan ini. Nah, kita jahit dulu menggunakan tangan yaitu di sini titiknya yaitu e, titik badan ataupun baju yang bagian badan bawah ketiak dengan e, lengan yang di bawah ketiak itu disatukan. Jadi dia nanti tulang ketemu tulang. Nah, ini kita jahit menggunakan jahit tangan aja di radernya. Nah, yang berwarna merah ini radar ya namanya. Nah, radar ketemu radar. Setelah kalian nanti sudah jahit semuanya untuk dari, untuk di pergelangan tangannya. Nanti baru jahit menggunakan mesin. Kalian ikuti juga sesuai dengan radernya. Sesudah dijahit, nah nanti hasilnya itu seperti ini. Sudah dijahit menggunakan mesin. Nah, ini kita lihat tadi tulang ketemu tulang. Itu jadi berarti garis lengan dengan garis baju itu sejajar.